Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Amira Di video kali ini Aku akan share gimana cara setting thumbnail uh, untuk youtuber pemula langsung saja ke videonya oke pertama-tama kita buka google chrome terus kita tulis alamat dashboard youtube atau youtube studio nah kita pilih login ya teman-teman kita klik yang ini, terus kita juga pilih videonya karena ini contoh dan ini aku pakai channel baru ya teman-teman karena ini setting thumbnail uh, untuk pemula. Nah kita pilih thumbnail dan verifikasi di sini ada dua langkah verifikasi melalui SMS dan telepon. Di sini kita pilih negara karena di sini Indonesia kita pilih Indonesia ya terus kita masukkan nomor telepon kita yang aktif supaya bisa menerima uh, via SMS atau telepon Nah kita klik dapatkan kode setelah uh, sudah dapat kode kita masukkan kode verifikasi enam digit setelah itu kita pilih kirim nah nomor telepon sudah terverifikasi setelah itu kita kembali lagi ke Google Chrome masuk lagi ke dashboard lalu pilih upload thumbnail nah di sini akan muncul tulisan ini ya buat thumbnail Anda Ini ukurannya dan rasionya itu 16 banding 9 Ini tinggal pilih aja Foto-foto yang sudah kita edit Selamat mencoba